serta klik tombol notifikasinya, persahabat tujuannya agar channel ini terus berkembang, untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari Leslar. Tentunya, bagi kalian yang sudah mensupport channel ini, Bang Mimin selalu mendoakan buat kalian semua. Semoga sehat, bahagia selalu, dan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan, selalu diberikan kelancaran. Amin. Untuk mengawali perjumpaan dan kabar terbaru di siang hari ini, ada kabar yang kita dapatkan dari Bang Boril nih, ya, Yang mana, Bang Boril ini memposting foto bareng Abang El. Masya Allah, Abang El ini jagoan kita semuanya. Masya Allah, mudah-mudahan sehat dan mudah-mudahan baby El cepat aktif kembali, persahabat ya, Kita tentunya kangen. Dengan aksi-aksi dari Abang El pastinya Doakan yang terbaik ya untuk BBL Mudah-mudahan doa baik dari kalian semua Diijabah dan dikabulkan Amin iya robbal alamin Kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan langsung oleh Bang Boril Bismillah jagoan ua ini Katanya itu luar biasa Hingga komentar pun banyak sekali diberikan oleh Les Force ya Tentunya doa memang dibanjiri di organ ini Kita lihat persahabat ya dari akun Instagram, mr.mrs.mrb__ underscore mengatakan, Masya Allah, Abang ganteng, Abang kuat, Abang sehat jagoan kita semuanya. Amin. Mudah-mudahan sehat, cepat sembuh untuk Abang L. Kita lihat juga persahabat di komentar selanjutnya dari akun takdirah underscore cinta 2324. Semoga cepat sembuh Abang Fatih, ramai yang mendoakan Abang Lonti percaya setiap dari doa kami untuk abang pasti Allah angkat amin Mudah-mudahan ya semakin banyak doa yang diberikan untuk abang El Mudah-mudahan tentunya diijabah dan dikabulkan Baby El, sehat amin iya alamin Dan kita lihat juga persahabat ya ke kabar berikutnya Ini ada tentunya momen spesial hari ini di acara Temu Kangen merdeka DKI Jakarta di Ancol Ini penampilan WOD Ini persahabat yang sudah tentunya memberikan Kejutan juga untuk acara hari ini. Dan tentunya kita salpok kalimat komentar yang diberikan dari Indri.1972 Sayang Bunda Lesti nggak bisa datang karena BBL-nya lagi sakit padahal kita Lest Lovers udah standby. Tuh anak lebih utama sih katanya tuh. Betul banget ya. Anak dan keluarga pastinya lebih diutamakan bagi Bunda Lesti Kejora. Karena keluarga itu adalah yang spesial dan kita lihat juga persahabat dia ya di komentar berikutnya dari akun eka surti di situ mengatakan bunda el nggak jadi datang karena abang el lagi sakit mau menjalankan operasi mohon doanya dan tentunya banyak juga nih jawaban komentar persahabat diberikan dari akun passwordnya abang ganteng di situ mengatakan operasi apaan masa sih bukannya tadi ada yang bilang susah pipis ya kita lihat juga jawaban lainnya, dari 123456-0708. Teman-teman, doakan aja Abang L jangan komen menduga-duga, cukup doa, teman ya Kita lihat juga nih, jawaban langsung dari Eka Surti. Di situ mengatakan juga, apapun itu, doakan yang terbaik, semoga lekas sembuh, susah pipis atau apapun itu kalau yang bikin tidak nyaman apalagi itu pada bayi dan harus menjalankan operasi mohon doanya dan mohon doanya persahabat ya untuk dilancarkan dan mudah-mudahan cepat pulih untuk Abang L dan kita lihat juga persahabat ya tanggapan lain dari passwordnya Abang Ganteng di situ mengatakan, iya aku udah doakan. Cuman banyak banget yang komen, abang El mau dioperasi ya. Yuk kita sama-sama doakan. Dan kita lihat juga nih, sahabat ya. Ini langsung dari Eka Surti juga menjawab. Tadi gue lihat dari opening acara bilang, lesti nggak bisa hadir karena anaknya lagi dirawat karena habis menjalankan operasi hernia sudah dioperasi sekarang sedang penyembuhan. Ini info juga untuk kita semuanya, bahwa ini langsung diinfokan saat opening acara Kagama DKI, persahabat ya. Bilangnya Lesti nggak bisa hadir karena anaknya lagi menjalankan operasi. Dan untuk sekarang, sudah dioperasi dan sedang dalam penyembuhan. Doakan ya, mudah-mudahan BBL cepat pulih dan cepat sehat. Amin. Berikutnya juga persahabat, kita lihat di unggahan Lidari Duan. Memposting foto abang L dan ada sebuah kalimat mimpiin bayi ini sampai dua kali sehat-sehat nak sambil love merah dua diberikan untuk foto abang L. Mudah-mudahan ya abang L semakin banyak tentunya doa yang diberikan semakin banyak juga persahabatnya atau support yang diberikan dan mudah-mudahan doa baiknya juga dikabulkan dan cepat sehat untuk abang Fatih. Tanting-tantingnya kita mendoakan yang terbaik. Dan selanjutnya, bersahabat ya, kita juga warga Konoha. Jangan lupa untuk mendukung karya-karya terbaik dari Leslar Entertainment, karena vlog terbaru sudah di-up di channel YouTube-nya Rizky Bilar. Ini vlog terbaru bersahabat ya, tentunya kita juga dibikin tentunya kaget banget ya. Ternyata OG mau dari Lesnar Entertainment nih. Wow, tentunya ini ada penjelasan juga dari Papa Bilar. Persahabat yang belum nonton, langsung aja kalian cus ke channel Youtube Rizky Bilar. Karena vlog terbaru sudah di siang hari ini juga. Dan untuk berikutnya juga persahabat ya, kita simak di unggahan pusaka FM Sukabumi. Kembali kita mendapatkan kabar yang sangat membanggakan ya Alhamdulillah Lesti dengan lagu Sekali Seumur Hidup Berada di nomor pertama Di top 10 dangdut Pusaka edisi 18 September 2022 Edisi hari ini persahabat Alhamdulillah Lesti dengan lagu Sekali Seumur Hidup Berada di nomor pertama Dan bersaing dengan Selviama dengan lagu Seraya Ini keren banget ya Idola kesayangan Mudah-mudahan Lesti